Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subahal khayir Kaifah haluka wa haluki Alhamdulillah Alhamdulillah kita berjumpa lagi Dengan kelas 6 Dalam materi bahasa Arab Untuk minggu lalu kita sudah belajar Mengenai visa hati yang pertama Yaitu artinya Di teras untuk kali ini Kita akan melanjutkan pelajaran kita visa hati yang pertama uh, Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Materi fisahati kali ini kita akan mempelajari mufrodat atau kosakata, kemudian ada harfujar dan Dorfumakan makan, keterangan tempat, yang ketiga ada kiroah itu membaca. Untuk morfologi yang pertama ada Zahrotun Azharun Zahrotun Azharun Zahrotun diperuntukkan untuk bunga dengan jumlah tunggal atau satu Sedangkan Azharun digunakan untuk bunga-bunga atau bunga lebih dari satu Atau jamak. Jika bunganya satu maka menggunakan Zahrotun Jika bunganya lebih dari satu maka menggunakan Azharun untuk kosa kata yang kedua yaitu syajaratun asjarun. Syajaratun asjarun. Syajaratun diperuntukkan untuk satu pohon. Sedangkan jika pohonnya lebih dari satu maka menggunakan asjarun. Kosakata kosa kata yang selanjutnya yaitu toirun tuyurun. Toirun tuyurun. Kata toirun memiliki arti satu burung. Jika burung lebih dari satu maka menggunakan tuyurun. Tuyurun Kosakata selanjutnya yaitu Yajlisu Yajlisu artinya duduk Kosa kata yang terakhir Yatagorodu Yatagorodu artinya bersiul Selanjutnya kita akan mempelajari harfujer dan dorful makan Yang dimaksudkan dorful makan adalah keterangan tempat Mari kita lihat yang pertama ada fi Fi artinya di dalam Kemudian ada amama Artinya di depan waroa artinya di belakang Janibah artinya di samping Dan ala artinya di atas menempel Berikut contoh harfu dan Terful Makan Pada pelajaran kita kali ini Yang pertama ada Fi Zahrotun Vilbustani Yang artinya bunga di dalam taman Yang kedua ada Amama Amama artinya di depan. Sasa hatu amama baiti teras di depan rumah. Waroa waroa artinya di belakang. Ashajarotu waro al baiti pohon berada di depan di belakang rumah. Janiba di samping. Ashajarotu janib al baiti pohon di samping rumah. Ala di atas. Attoiru ala ashajaroti Burung berada di atas pohon Nah sampai sini bisa dilihat ya Setelah jer dan dorful makan Semuanya berharokat kasro Al-Bustani, Al-Baiti, Asyajaroti al nah, Semuanya berharokat kasro Selanjutnya Al-Kiro'ah atau membaca Mari kita baca bersama-sama teks berikut Dan mengartikannya dalam bahasa Indonesia hati di teras Ya Habu Idris ila sahati yaumal ahadi sobahan Idris pergi ke teras di hari minggu pagi-pagi Asahatu amamal manzili Teras berada di depan rumah Fiha bustanun di dalamnya terdapat taman Ya jelisu hati alal aksyabil khudro'i Dia duduk di teras di atas rumput yang hijau. Undur. Lihatlah. Tilka azharun atun Itu bunga yang bermacam-macam. Minha alwardatu aliasmin. Di antaranya ada bunga mawar dan bunga melati. Tilka wardatu launuha hamra'un. Itu bunga mawar. Warnanya merah. wal yasmin Launuha abiyadun dan bunga melati warnanya putih. Huna ascarun wahunaka tuyurun jamilatun. Di sini pohon dan di sana banyak burung-burung yang yang indah. Taworodat tuyuru bisautin jamilin. Burung-burung bersiul dengan suara yang indah. Maajimalah hadasobah betapa indahnya pagi ini. Alhamdulillah anak-anak Kita sudah membaca dan mengartikan teks berikut Nah tugas kalian setelah ini Silahkan kalian baca dan kalian rekam Kemudian sambil diartikan dengan bahasa Indonesia ya Kemudian kirimkan tugasnya ke Uswia Uswia tunggu alamin Selesai sudah materi kita kali ini Untuk mereview pelajaran kita hari ini Silahkan kalian kerjakan pada lembar kerja siswa ya